hubungan walau jarak membentang jangkau gigi sayang jujur serta bisa bila jauh dari kau ko. buat tu dalam kenyamanan sarasa bahagia dalam kepelukan genggam sapu tangan Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan Karena memiliki kau tahu apa arti dari kesetiaan Genggam sapu tangan erat yang pernah kau lepaskan Jadi semohon mohon untuk jaga tuang dua hubungan Kau nama yang selalu teringat dalam sapu ingatan Walau jarak membetang kotrakan pernah saya lepaskan tak pernah mau berpikir untuk pergi dan berpindah Kau yang mampu buat saya nyaman dalam cinta Terukir bahagia saat dong dua bersama Saya harap kau menjadi terakhir dan yang pertama Kau buat saya dalam kenyamanan rasa bahagia dalam kau pelukan genggam sapu tangan yang pernah terlepaskan Karena miliki kau saya tahu apa arti dari kesetiaan Kau buat sejatu dalam kenyamanan rasa bahagia dalam kau pelukan Genggam sapu tangan yang pernah ku lepaskan, karena miliki kau saya tahu apa arti dari kesetiaan.